Salam sejahtera buat kita sekalian Om Swastu Astu Namo budaya, Salam Kebajikan Dunia hari ini berduka Pada kesempatan hari ini Saya ingin menyampaikan Beberapa pandangan terkait Fenomena-fenomena dunia saat ini Virus Corona Atau COVID-19 yang melanda dunia beberapa bulan yang lalu Sampai saat ini belum surut juga Keresahan, ketakutan, dan kegaduhan di masyarakat terus terjadi Oleh karena itu Kebijakan dari pemerintah itu merupakan solusi yang terbaik Untuk mengatasi permasalahan ini namun sebelumnya, izinkan saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat yang korban penyakit ini. Terima kasih banyak kepada pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah, provinsi, kabupaten, dan kota yang sudah berjuang mati-matian. Berpikir penuh untuk mengeluarkan kebijakan sebagai solusi yang terbaik Untuk mengatasi penyakit ini Kita tahu bahwa penyakit ini merupakan penyakit yang tidak pernah diduga sebelumnya Bahkan penyakit yang terbaru di dunia Jangankan Indonesia, Amerika Serikat, Cina Jepang yang sudah maju Sangat kesulitan di dalam menangani penyakit ini oleh karena itu kita patut bersyukur kepada pemerintah pada hari ini suasana masih tergolong kondusi mana penyakit ini semakin hari semakin merajah lelah dimana-mana saya ingin masuk ke dalam kebijakan-kebijakan yang keluar dari awal sampai hari ini banyak yang melakukan menyorakan doklon, karantina wilayah, dan macam-macam. Pilihan-pilihan itu merupakan solusi-solusi yang bisa saja diambil oleh pemerintah. Namun dengan beberapa pertimbangan dan kajian kajian yang cermat dari pemerintah, khususnya dari presiden. Sehingga kebijakan dan batasan wilayah berskala besar itu adalah solusi yang terbaik mengapa demikian? mohon maaf saya tidak ingin mengatakan bahwa deadlock dan karantina wilayah merupakan kebijakan yang dipolitisasi tetapi saya ingin katakan bahwa ketika kita melakukan deadlock atau karantina wilayah bagaimana dengan ekonomi dan bagaimana dengan kehidupan lain. Kita belajar di negara India saat ini gandu dan bukan cuma satu penyakit, cuma satu musuh itu penyakit. enam gerusuhan di mana-mana. Inilah yang dipikirkan oleh pemerintah sehingga mengeluarkan pembatasan sosial berskala besar. Marilah kita simak bagaimana itu pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial berskala besar itu tidak tempat mental keluar oleh pemimpin presiden tetapi itu dikaji mendalam ketika kita minum berlaku Menilai dari Sabang sampai Mereka Yang sudah dengan cerdas Mencerdi Melihat situasi-situasi di mana kebijakan yang dilakukan ini Diberlakukan Kita dapat menjermahkan dan melaksanakan dengan baik. Namun alangkah baiknya Ketika pemerintah dan Mulai dari gubernur, Wali kota bahkan kepala desa Itu update Atau selalu mengikuti berita-berita yang ada sehingga kebijakan yang dikeluarkan di pusat itu dapat dilaksanakan dan diterjemahkan di pusat ini sangat, sangat penting untuk diketahui bersama baru di desa jangan mempati memanikul penting untuk mengikuti pergerakan-pergerakan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sangat fatal ketika presiden mengeluarkan satu kebijakan Lalu kemudian ada satu daerah yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh presiden Ini sangat penting kawan-kawan Selanjutnya, saya ingin mengajak seluruh masyarakat Seperti saya, masyarakat biasa Untuk terus mengikuti perkembangan Selalu melaksanakan dan memperhatikan anjuran dari pemerintah dan tenaga medis Jangan sampai kita terkesan membangkan di dalam berbangsa dan bernegara. Tidak mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada. Namun, saya juga mengajak kepada teman-teman untuk tidak perlu panik. Mereka kita pelajari pergerakan virus ini seperti apa. Yang sangat memprihatinkan, jika ada daerah-daerah bahkan satu desa yang ditutup tanpa sepengetahuan pemerintah daerah, dengan alasan takut wabah corona Yang terjadi adalah kemerosotan ekonomi Dan kegaduhan masyarakat semakin terjadi Marilah kita tetap tetap memperhatikan Ancuran-ancuran yang ada Jika keluar rumah gunakan masker Sebelum dan sesudah beraktivitas cuci tangan Dan semoga kita semua selamat dan sekali lagi, mohon maaf jika di dalam kata-kata saya ini, di dalam video ini, ada kata-kata saya yang menyinggung atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastu, swastu namo budaya. Salam kebijak.